Bye. Uh -huh. dan silakan buat kuatnya siapkan berdoa. Nah, Biasa, sebelum kita mulai Apa akan Cek dulu terakhirannya Halisa Kripoana Kukadewi Bilau Miriski Zalpa Akila Dehaliza Masuk semua ya Hado Untuk kita mulai Agar kita lebih semangat kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Bangga. Oh, belajar Sinti Maduga belajaran dua ya kematan belajaran PPKN dan USB PP <tongan> namun sebenarnya Pak sampaikan bahwa melalui kita hari ini kalian dapat memanfaatkan sampah kertas pekas untuk membuat karya seni ya kemudian bagaimana teknik atau cara membuat montase ya. Termasuk juga makanan dan alat yang dibutuhkan. Bapak harapkan kalian itu di dalam membuat proyek ini dikerjakan dengan kreatif, ya. Oke, sekarang pertanyaan. Montase itu apa? Nah, siapa? Kita majukan, kita akan bentuk kelompok dulu. Setiap kelompok, apa tangan kemarin? Ya, kemarin sudah dibentuk. Oke, semua sudah punya kelompok. Sekarang ya, bapak akan memberikan KKPD berisi teknik atau salah kalian. Hasil, ya? Oke, satu ini NKPD-nya Yang kedua Oke, semua sudah kebagian NKPD ya, Sebelum kita mengerjakan Proyek kita saksikan tayangan Berikut ini, jangan sampai Ada yang tidak memperhatikan Amatilah Montase berikut ini Apa itu Montase? Ah. Ini kok terdiri dari beberapa Gambar ya, Karena itu dihasilkan dari gabungan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar ini diambil dari majalah atau koran bekas. Lalu Tau cara tuka. membuatnya bagaimana? Ah, wow. di sini ada cara membuat montase adik wow. Alat yang perlu kalian eh, siapkan adalah gunting. Bahannya tentu majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase kertas HPS atau karton dan kelemanik adik langkah-langkahnya potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase nah, lalu tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. baik setelah tadi kalian menyaksikan tayangan sekarang saatnya kalian bekerja tema atau kalian yang ada pohonnya, yang ada gunungnya, yang penting temanya lingkungan, ya. hanya nah, ada pohon, ya. kamu ini, ini ada gunung, ya. sudah semua dicunting, sekarang didesain di atau ditata, disusun. Oke, ya, tapi Bagus Masih-masih Ya Kalau susun, kita kan Sudah setiap rupa Sudah? Sudah disusun Sekarang dilem, Tempel sesuai dengan Susunan kalian tadi Boleh, jangan jalan Oke, ya Boleh Oke, selesai tempelnya Sekarang coba diangkat karya tempel mutasinya. Ya, yeah, sudah semua ya Sekarang kita presentasi Siap? Siap ya. ya. Oke, kita mulai dari kelompok satu Oke, ya. siap-siap Yang lain, perhatikan ya Nanti kita Oke, silakan. Teman kita Lit. Assalamualaikum warahmatullahi Tanya, tanya. Kami 3 itu apa yang ada di atas itu yang biru apa yang ada di atas biru itu katanya ini adalah awan ah ya. terus karena diambil dari mana itu origami origami ya dia mengambil kertas origami boleh ya Itulah kreativitas nama-nama ya Kita kasih selesai ya, Adik Baik. Selesai. Baik Kita akan kasih bintang eh, Kalau kita merah atau kita kuning Kuning Ini bagi sama temanmu -teman, ya Ya, kita kasih aku Oke Kelompok yang terakhir Empat ya Terakhir kelompok empat oke okay, nah, silakan Tuh. Jadi karena dilihatnya dari jarak dekat, sehingga pohon itu kelihatannya besar, ya. Begitu ya Ali. Ya itu. Oke, sekarang masih ada lagi. Kenapa kamu pilih tema daerah pegunungan? Sangat sejuk, ya? Belum? Dia ya, belum tercemar, ya? Masih ada? Ke teman kita yang kau betul. Terima kasih. Terima kasih. semua teman, -teman. Ya, yang dapat kami Udah, ya? Nih, kita kasih. Terima ya Terima kasih. kasih. Terima dulu Terima dengan temanmu ya dan kepada yang kasih. tadi kasih. Oke, saya kita presentasi, semuanya sudah maju. Jadikan, nah, nanti, kita sudah habis nanti, itu nanti, ya Kalian ya, kalian nanti, kemudian nanti, nanti, di komputer atau di laptop di print, dibuat seukuran yang ada di lkpd nanti, nanti, ya. Lekam putih, tempelkan foto itu di kolom LKPD. Sekarang silakan dibawa montasenya ke rumah, di betul, kemudian di print out dan di tempel. Ini kurutan, bawa lagi karya montasenya bersama dengan LKPD-nya. montase itu mau kita kuat di atepak. Untuk kita pajang di, di di kelas. Sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tema montase. Tema montasenya apa tadi? Adakah kesulitan kalian dalam mengerjakan proyek montase itu? Betul tidak ada. Bagaimana perasaannya di dalam mengerjakan proyek motase? Senang atau susah? Senang. Nah, ya. Adakah dari proyek kita ini yang sulit kalian Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan semua sudah jelas hmm. he, he, ya, ya. karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir maka kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah tentang apa sih montase itu Halo. nah ini, nah. Tema mutasi kita kita pada hari ini Maka, sebelum kita pulang, silakan siapkan berdoa dulu. Silakan pulang dengan.